Ya, teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Lili Hasid Berjumpa lagi dengan saya, Lamsadi, di sini di Al Jaya. Masih di lab teknik. Ya, itu bareng teman-teman mahasiswa yang lagi belajar. Ya, ini ya, tiga orang lagi belajar. Hei, tidak ada damai semuanya. Eh, ya, ya, itu lagi belajar sempat. Ya, hehehe. <laughs> Oke okay, teman-teman ya ini ada dua kipas yang mana kipas ini beberapa kali kami sudah pakai, maksudnya sudah lama makanya begitu. Cuma ada beberapa menu itu beberapa menu yang saya sendiri belum paham gitu. Kalau ada teman-teman yang lebih paham daripada kami menu-menu yang tidak bisa kami jelaskan di sini ya di kolom komentar di apa ditambahkan. Uh, kami akan sangat berterima kasih Oke langsung akan saya dekatkan Karena ini satu remote Bisa untuk dua kipas Unik sekali Harga teman-teman bisa cek sendiri merek Miyako ini bukan endorse Seperti itu Tapi ini wajib untuk di apa untuk di review Seperti itu teman-teman Teman-teman ya. ya Ini sudah Berdiri memang Dari kemarin ini hampir sebagian bodinya bahkan baling-balingnya di logam yang plastik cuma ini dan kakinya yang bawah ini plastik teman-teman oke okay. uh, di sini ada tombol untuk memutar ya mutar uh, seperti orang tahlilan lagi setelah saya seperti itu kemudian di sini Uh, ini kalau ini dilepas dari apa kaki yang berdiri ini bisa duduklah. misalnya kami duduk ya seperti itu ini dudukan seperti itu. Oke. Okay. Ini spesifikasinya tidak tertulis ya. Dosnya juga kami tidak tahu ada di mana. Ada peringatan perhatian atau apa begitu? Perhatian apa itu? Ya kurang lebih itulah. Untuk pemasangan kipas fungsi wall fan untuk dinding oh ini untuk dinding bisa untuk dinding ini. Uh, lepaskan dua baut ya lepaskan dua bautnya seperti itu nah ini bisa menunduk teman-teman ya, bisa menunduk begini ya cuma biarkan saja dulu nah yang apa uh, ini tipenya saya juga enggak tahu nggak ada tulisan tipe kayaknya ya tipenya tipe berapa begitu ini ada kontrolnya teman-teman ini tipe berapa Miyako tipe oh ini ini ini ini. kalau nggak salah ini ya tipenya ya ini ini hai ini. Eh, mana fokus fokus dong fokus dong nah ini Miyako KST-18RC mungkin ini tipenya ya itu nomor serinya KST-18RC ya teman-teman nanti lihat sendiri ya di Google ya nah kipas ini ada remotenya di sini ada sensornya. Ya. Semacam sensor fotodioda lah seperti itu. Nah, di sini ya, ada beberapa uh, komponen atau beberapa hal yang uh, saya tanya-tanya ke orang-orang di sini juga ndak paham seperti itu. Saya juga kurang paham. Wes kameranya kelihatan kamera HP, Bos. Nah, yang ini ini On dan speed, ya, ini speed pelan, sedang, tepat seperti itu. Ini timer. Nah, yang kami bingung juga timer tadi, ini satuannya apa, apa menit, apa jam seperti itu. Soalnya, ketika kami tekan satu, hidup mati, hidup mati rasanya seperti itu. Nanti teman-teman rasakan sendiri, ya. Kemudian, ini ada eh, pengaturan magic wine. Magic Wine ini yang ini ya. Yang ini. Yang ini kayaknya. Magic Wine. Nah ini magic, magic Wine. Ini Magic Wine ada simbol ASN. Ya. ASN. Ya ini juga saya kurang begitu paham ya. Ini saya hidupkan tanpa remote. Oke. Yang N menyala. Putaran begini, nanti akan saya coba harusnya juga berapa seperti itu. Kemudian, wow, ya, eh, ini nyala terus teman-teman ya, muter mutar begini. Magic Wine, kemudian ke S, mungkin S slow, eh, A ini Auto mungkin ya, mungkin lo ya, jangan dianggap benar ini ya. S slow, nggak ada sih. N itu, kemudian Timer. Nah ini ketika tekan Angka satu, nah ini motor terus seolah-olah nanti ketika balik listriknya mati begitu. Oh bukan yang ini ya, yang sebelah sana ya, yang seolah-olah listriknya mati begitu. Ya, Anda tahu ini satuan satuan untuk ininya uh, waktunya ini sat, satu ini satu menit satu jam tidak paham juga ya dua tiga tekan lagi sampai delapan tekan yang sembilan mati speednya bisa dirasakan wah oh, ini semakin cepat nah ini nanti akan saya ukur eh, apa namanya arus yang dipakai seperti itu ntar ya saya setting dulu saya cabut dulu ini saya akan saya sudah membawa ini jek khusus yang sudah saya lubangi sebagiannya ini mati ya oke saya telah membawa ini untuk mengukur arusnya ya ya arus ya ya di sini untuk mengukur arusnya ya taruh dulu di sini ya Maaf teman-temannya, uh, gambarnya seperti ini dulu. Iya, sudah. Oke. Okay. Arusnya kok malah ini ya? Mungkin kena food itu ya. Nah, sudah, sudah di reset. Coba lagi. Oke, okay. nol. Oke, okay. saya akan nyalakan lagi tanpa remote. Oke, okay. ini kecepatan satu, harusnya tidak berdetik, ya? Belum, ya? Belum berdetik, ya? Kalau kecepatan dua, seperti apa? Oh, atau mungkin kabel yang sebelahnya? Oke, untuk arusnya ini tidak kedetek. Tidak tahu apa yang terjadi. Kalau dicabut kabelnya langsung mati. Tidak banyak yang bisa dikorek di sini. Ya, ini tidak kedetek arusnya atau mungkin alatnya. Tidak tahu juga. Nah ini teman-teman yang saya maksudkan, kalau A ini jalan begini terus, nanti lagi, seret, cepat, nah ini seolah-olah setrum atau listrik ini tidak masuk begitu ketika A, oke speed saya naikkan, oke, remote, remote mana? Remote saya gunakan remote mana? Remote tadi remote dimana? Kamu remote? Oke, ini remotenya, teman-teman. Nah, ini hidup terus mati, hidup lagi jadi bukan-bukan karena time ya sebetulnya ya tapi karena magic magic wine jadi, kalau S bagaimana? oke cepat. Dua putaran Terus Berapa putaran Cepat sekali Ya cepat sekali Ini cepat sekali Cepat sekali Ya ini cepat sekali Ya cepat sekali Ini yang S ya Cepat sekali Terus Pelan Coba yang N Normal Normal mungkin ya Ya, artinya ini uh, yang A S N ini silakan teman-teman cari sendiri oke okay, teman-teman ya tidak banyak yang bisa kami kupas di uh, para, para kipas ini semoga uh, ulasan yang sedikit ini bisa bermanfaat buat teman-teman uh, jika ada masukan atau tak ada yang lebih paham mengenai kipas ini teman-teman silakan komen di kolom komentar terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas ada lagi hei halo ya sudah mengulang buka puasa aduh aduh aduh sudah ini ini terakhir terakhir ini sudah